Halo ada sekarang caranya bikin one Block ya guys one block survival Oke okay, pertama kali download dulu di sini di Playstore Hai nah tulis aja one block langsung aja ya kayak gini guys banyak sih nah, ini saya kan udah terinstall ya guys kita buka habis buka nah di sini banyak ya fitur-fiturnya seperti kayak one block survival, square block, redstone block. MC head dan naik zombie Ini banyak ya guys ya. Oke, okay, kita kita udah download ya kayaknya seperti ini kita download di Skyblock, kita install. Install now. Oke, okay, kita scroll ke bawah. Ini kan udah install mode Install mode saja guys ya. Install mode. Nah. Kita tunggu beberapa detik. Sampai sudah ada munculnya uh, moodnya. Nah, open mood kan? Oke okay. Ini sudah di-staging buat. Nah, ini dia, guys. Yang tadi kita itu, kita skyblock ya. Pencet kita pencet, update and play langsung di copy. Nah, langsung masuk ke world kita tunggu ini agak lemot ya guys. kalau ini kan langsung di ini tanpa zap tanpa dijar. nah langsung guys ini dia ini dia Skyblock one block kita buka ini ada uh ada telur lava Oh ini ada voice coba bentar dulu saya akan bikin settingan bahasa Indonesia supaya agak mengerti gitu. Start... langsung ke bentar dulu oh iya yeah. oke okay, nggak bisa sih guys udah begitu saja guys ya nanti saya bikin video 100 hari one block ditunggu, bye bye, see you guys. Oke, okay. ini sudah di stasiun buat. Nah ini dia guys, yang tadi kita itu kita sky block ya pencet, kita pencet update and play, langsung di copy, nah langsung masuk ke World Oke, okay, kita tunggu ini agak lemot ya, guys. Karena ini kan langsung di ini tanpa Zap tanpa desire. Nah, langsung guys, ini dia, ini dia, skyblock. One block, terbuka ini ada, uh, ada telur lava. Oh ini ada voice card, tiba, tiba bentar dulu, saya akan bikin settingan bahasa Indonesia supaya agak mengerti gitu. Basta... langsung ke bentar dulu oh iya, oke okay, nggak bisa sih guys udah, begitu saja ya guys ya nanti saya bikin video 100 hari one block ditunggu bye bye see you guys